bertemu kembali dengan Bu Yayu untuk materi kimia pada kesempatan ini Bu Yayu akan menerangkan mengenai konfigurasi elektron seperti yang kalian lihat tempat yang Bu Yayu ambil adalah kampung kejatan atau desa Jatiroyong di kampung ini kita akan melihat ada beberapa tanaman dan di bawahnya ada sungai oke okay? Masih di desa Royom. Di sini ada di bawahnya ada sungai Kemudian di atas bisa kalian lihat Itu adalah tanaman jati atau hutan jati Kembali ke materi yang akan ibu sampaikan Yaitu konfigurasi elektron Sebelumnya ibu akan membahas pelajaran kemarin Mengingatkan kembali mata pelajaran kemarin yaitu notasi atau komposisi dari atom Dimana kalau X, A, Z X itu menandakan lambang atom Kemudian Z itu nomor atom Ingat bahwa nomor atom ini adalah menunjukkan jumlah elektron Kemudian yang A yaitu nomor massa. Di mana nomor massa itu jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi yang perlu kalian garis bawahi adalah bahwa nomor atom itu menunjukkan jumlah elektron. Kemudian konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron itu adalah persebaran elektron pada kulit kulit atomnya. Cara menentukannya bagaimana? Yang pertama, yaitu kita tentukan jumlah maksimal elektron pada kulit ke N. Dengan rumus N sama dengan 2N pangkat 2. Di mana N itu menunjukkan kulitnya. Katakanlah kulit ke N atau kulit ke Pada kulit ke 1 itu adalah dua kali satu pangkat 2 yaitu dua elektron. Jadi di kulit pertama tidak boleh lebih dari dua elektron. Kemudian kulit yang kedua yaitu jumlah maksimalnya adalah dua kali dua pangkat 2 atau sama dengan empat elektron. Kemudian kulit ketiga n sama dengan tiga itu Minimalnya adalah dua kali 3 maka 2 atau 18 elektron Jika lebih dari itu berarti tidak boleh atau akan diisikan ke kulit berikutnya Oke. Yang kedua yaitu pengisian elektron dimulai dari kulit bagian dalam kemudian kulit yang lebih luar Yang ketiga jumlah maksimal elektron paling luar atau elektron valensi itu adalah 8 Misalkan saya beri contoh Atom Na itu mempunyai nomor atom 11 Maka kohen elektronnya pada kulit pertama itu 2 kulit kedua delapan kemudian kulit per, yang ketiga adalah satu elektron valensinya adalah satu karena elektron valensi itu adalah elektron pada bagian terluar. supaya kalian bisa memahami bagaimana pengisian konfigurasi elektron tiap kulitnya ibu akan menggunakan permainan dakron saya yakin Kalian pasti dulu pernah bermain dakron Oke? Ini adalah kulit Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga Seperti tadi, Natrium Natrium mempunyai elektron 11 Dakron ini sebagai kulit Kemudian biji-biji ini saya umpamakan sebagai elektron Atau Natrium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Konfigurasi elektron Itu tidak seperti ini Katakanlah 11 elektron ini kita masukkan ke dalam kulit pertama Tetapi ada aturannya Yang pertama yaitu untuk maksimal kulit pertama, katakanlah ini kulit pertama. Tadi apa rumusnya? 2n pangkat 2. Saya masukkan di sini berarti untuk kulit pertama berapa? 2 elektron. Ini kulit pertama. Kulit kedua siapa? Delapan. berarti kita lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan untuk kulit ketiga berarti berapa satu sehingga konfigurasi elektron untuk atom natrium dengan jumlah elektron 11 kulit pertama itu dua elektron kulit kedua 8 elektron dan kulit ketiga adalah satu elektron jadi pahami nah, lalu bagaimana kalau kita memiliki jumlah elektron 19 konfigurasi elektronnya adalah 2881 kenapa tidak 289 karena apa tadi elektron valensi itu tidak boleh lebih dari 8 sehingga kalau 289 maka elektron valensinya adalah 9 Oke kita lanjutkan untuk permainan tadi katakanlah K K tadi 19 ya. ini tadi sudah ada 11 kita masukkan dulu ya. kita tambahkan 8 12, 13 14, 15 16, 17 18, 19 Oke katakanlah K, ini mempunyai 19 elektron Di sini 19 elektron ini Kita jabarkan dengan rumus Setiap kulit itu 2N pangkat 2 Kulit pertama 2N pangkat 1 Berarti kita lihat kulit pertama adalah 2 Kemudian kulit kedua Itu 8 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8. kemudian kulit ketiga 1 2 3 4 5 6 7 8 baru ini kulit keempat adalah satu kami kenapa seperti ini? Tidak Karena ingat elektron valensi atau kulit paling luar itu tidak boleh lebih dari 8. Sehingga yang satu ini masuk ke kulit ke-4. Demikian pembahasan mengenai konfigurasi elektron. Apabila kalian mengalami kesulitan tentang materi konfigurasi elektron, kalian bisa menanyakan langsung kepada ibu bisa melalui WA ataupun telepon atau misalkan kalian kurang paham kalian bisa datang ke sekolah menemu ibu dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19 dan akan ibu jelaskan sejelas-jelasnya demikian materi konfigurasi elektron mudah-mudahan Bermanfaat buat kita semua Saya akhiri pembelajaran ini Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh